Assalamualaikum guys kami ada di desa binturung kami akan bersih masih miring bersilaturahmi di rumahnya pak rk pak suryadi jadi jalan -tapus. ini <tuk> Tadi itu alas tempat Tunggal Hai, bagus sekali nih tempatnya ini, Pak. RT. Ayo sudah. Ayo sampai juga Iya, kini sampai juga. Inilah kediamannya Pak Suryadi di sini. Ayamnya buahnya di dalam Pisangnya, kopinya, jeruknya. Al alam sama dengan mengenal diri kalau ingin mengenali alam kenalilah diri karena dalam diri manusia isinya ada di alam contoh kecilnya adalah apabila di bumi ini ada namanya gunung sebagai penguat maka pada diri manusia Allah ciptakan tulang gulung sebagai penguat dari dalam dan sungai-sungai yang ada di bumi penggantinya adalah urat-urat dalam diri manusia karena kalau tidak ada sungainya bagaimana sumber kehidupan bagi itu keluarga yang lain yang saling membutuhkan itu pada diri manusia urat-urat ini sebagai tempat peredaran darah ia menyuplai dan bisa meningkatkan imunisasi dan kesehatan kalau darah tidak lancar maka sumber penyakit akan berdatangan. Oh, ini kayak pos keamanan nih. Oke, kita akan naik guys. Kenapa ini di panggung pertama? Menghindari rawan adanya hujan besar baru di banjir. Yang kedua, tempat untuk menjemur. pagi bisa pakai masuk. Kemudian kalau sebelumnya ini masuk adalah kata surian. Kata ini masih dipakai nggak nih Masih terpakai ya kata surianya. Masuk. Tapi ini sudah masuk list terpak ya? Udah berapa lama pak? Udah ada satu tahun. nah ini bukti bahwa beliau punya gabah ini adalah gabah bahwa di desa pintu ini ada namanya padi gunung dan padi rawa jadi tahun itu ada saja yang masalah menanam padi gunung ih mati ih. jangan marah-marah <laughs> Oke okay guys, kita mau ngobrol-ngobrol bagaimana perasaannya Pak Albert di bawah ke yang baru Bisa-bisa ah, lupa pulang ini kalau kita tidur ini ah, Iya, Iper, Iya. jadi kita ini di kota langsung melintas ke daerah perbukitan. Pak Anang itu kan dekat saja dari Poros sebenarnya tapi ketika kita ada di rumahnya suasana di kebun seperti Apalagi jalannya selalu dibaikin sudah, Pak. sekarang mudah-mudahan pemerintahan desa bagus mitranya dengan perusahaan jalan Saya ini nih Iya. Ini ada yang lebar 3 meter ya. Ada ya. Poli. jadi kalau ini yang bisa dianuh kalau selesai dia di murah aja ini Oh berarti kalau ada uang tiga ada uang 200 itu dan... kalau 200 aja itu. Oh kalau 200 bisa konsi-konsi kita minta sama dan anak semua dan bisa kita anu anak-anak fungsi seribu memang ada tiga meter oh, iya, oh iya bisa disambung beri oh, iya bisa tidak setengah mati ya, ya, boleh iya bibit oh iya di TikTok sekarang tuh laris orang um, pesan online tuh hmm. <coughs> lagi <coughs> ah Tapi bagusnya itu di COD. Dan setelah kita dari rumahnya Pak RT jalan-jalan, kita menuju tempat pertemuan kita di Balai Desa dengan rangka uh, evaluasi kegiatan turnamen volball baik versi penganggaran dan sarana berupa lapangan yang seuntah di kerjakan. Demikian, ini akan berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi, guys! Jangan lupa like and subscribe.